Baiklah, bersama Boleh dimanapun kalian berada, untuk menemani santai bagi kalian saat ini, pemimpin akan memberikan informasi menarik dan vitamin bahagia. Pastinya, seperti ya, di dalam kesayangan kita. Mudah-mudahan, persahabatnya tanggal awal pertama di bulan Maret ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, keberkahan, dan selalu barokah rezeki kita semua. Amin. Kita lihat, persahabatnya mengawali kabar di pagi hari ini. Ada momen spesial, potret, Leslar, dan AHA. Ketika idola kesengan kita berkunjung jengukin baby Amina bersahabat. Ya masya Allah Baby L lucu banget ya Melihat portrait ini Kita merasa bangga dan merasa bahagia Mudah-mudahan silaturahmi ini Tetap terjaga dengan baik Dan semoga Kelak baby L, baby A Menjadi kebanggaan kedua orang tuanya Amin di postingan ini juga persahabatnya Atta Halilintar mengucapkan sebuah kalimat dalam caption yang dituliskan Baby Amina Atta disamperin Baby Leslar nih dibeliin baju kapal lagi, haha le banget ya dibeliin baju kapal ternyata oleh Baby L Baby Aminanya luar biasa. Mudah-mudahan saya selalu berkah barokah untuk semuanya amin. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan banyak juga respon yang diberikan oleh para sahabat Leslar. Ya, ini dari aku Les Lawrence mengatakan, Masya Allah, anak-anak soleh dan soleha, kebanggaan kedua orang tuanya, semoga kalian tumbuh menjadi anak yang berakhlak baik. Amin. Ya Allah, luar biasa banget ya responnya. Dan kita lihat juga persahabatan. Ada komentar lain diberikan dari aku Les Tibilar, ada Leslar mengatakan, Contohlah idola kita menjalin silaturahmi dengan baik. Aturannya begitu juga para fansnya, tuh, bahasa yang dipahami. Tentu kita harus menjalin silaturahmi dengan baik untuk sesama kita. Dan untuk kabar berikutnya, ada sebuah unggah spesial ternyata setelah berkunjung ke rumah Ata dan Aurel, Buda Lesti, dan Papa Bilar, ini rutinitas di malam Selasa hari Senin. Tentu Bapak Bilar main sepak bola bersama Tim Teoku Wisnu, Bunda L Bunda Lesti ini menemani Bapak Bilar, ini luar biasa banget ya vitamin bahan bahagia Yang kita dapatkan, main bolanya Selalu ditemani oleh istri tercinta Ini setia banget ya Bunda Lesti selalu temani Bapak Bilar Sampai tengah malam nih main bola Masya Allah, bertemu dengan Kartika Putri juga Bunda Lesti, Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu untuk idola kesayangan kita. Dan ke kabar selanjutnya juga persahabat perhatikan ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan ketika Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora diwawancarai di channel YouTube KH Infotainment. Ketika Papa Bilar dipanggil Sultan ini tidak mau persahabat ya. Papa Bilar menyampaikan, menjelaskan, bukan Sultan. Hanya anak pemimpi yang berusaha mewujudkan mimpi-mimpinya tuh. Diperhatikan, dipahami persahabat ya. Penjelasan dari Papa Bilar ini sudah jelas. Bahwa Papa Bilar ini bukan Sultan. Tapi hanya anak pemimpi yang berusaha mewujudkan mimpi-mimpinya. Dan Alhamdulillah. Sebagian mimpi-mimpi dari seorang rizki pilar ini terpenuhi, masya Allah terkabul, dan semoga saja semua mimpi-mimpi yang diinginkan oleh seorang rizki pilar bisa terwujud. Amin. Momen ini pun direpost kembali oleh akun sendal putih yang score pilar. Kalimat caption pun dituliskan, "Yuhu sudah jelas ya jawaban kakak. Suka dengan cara kakak jawab pertanyaan wawan lebih teratur, bijak dan santai." Dan Salvok sama kakak yang posisi badannya langsung melindungi dedek biar nggak keserot wawancara tuh <laughs> Ini sih luar biasa Tentu Papa Bilar ini sigap banget ya selalu melindungi istri Mudah-mudahan selalu seperti ini Selalu menjadi orang baik, selalu menjadi imam yang baik Dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Dan ke kabar berikutnya persahabat Ini ada bonus untuk kita semua nih semalam Masya Allah atau Bunda Lesti, ketika di rumah, Bersama Papa Bilar "Main TikTok, Persahabat ini lucu banget nih." Kita lihat nih TikTok dari Bunda Lesti, <laughs> keluar jam kuntik, persahabatnya, Masya Allah, tapi kita bahagia banget. Masya Allah, kita lihat goyangan Bunda, Masya Allah. Nah, tentunya kita mengucapkan kalimat "Masya Allah, persahabatnya", dan tentu kita sebagai fans sejati harus mendoakan yang terbaik buat idola kesayangan kita. Semoga dijauhkan dari orang-orang yang berniat tidak baik nomen ini pun persahabat juga kembali oleh akun Leslar Unscorsi perhatikan juga di kalimat komentar, banyak respon banyak tentunya tanggapan juga yang diberikan, salah satunya dari akun Lebih Unscor dari selamanya 2323 mengatakan Masya Allah, terima kasih Leslar menceriakan negeri Konoha lagi itu alhamdulillah banget ya, kita dikasih vitamin bahagia dengan diberikan suguhan vitamin langsung dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Dan selanjutnya ini kabar bahagia Dan sekaligus membanggakan Perhatikan Potret Bunda Lestil Papa Bilar Ini muncul persahabatnya di Paris Wow ini MS Glow ya, MS Glow in Paris Lestil Bilar Tuh luar biasa Go internasional adalah kesayangan kita Ini bukan main Pokoknya ini kebanggaan banget Alhamdulillah mudah-mudahan selalu menjadi Kebanggaan dan selalu menjadi inspirasi selalu untuk banyak orang. Kita masih menunggu kejutan lain persahabat dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar Tentrian. Ini dia informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar? Bagaimana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.